Allah subhanahu wa ta'ala sebut kepada Nabi pada satu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa Jibril Wahai Muhammad Bagitahu umat kamu Bagitahu umat kamu Sesungguhnya aku berkata Yabna Adam Wahai anak Adam Ini nama dia hadis kodisi direct daripada Allah kepada Rasulullah ini hadis kodisi Bagitau kepada umat kamu yabna Adam wahai anak Adam anfiq keluarkan harta ringgit kamu Sedekah-sedekah yang kita sebut ni bukan senyum tau. Sat hidup duduk rajin senyum je di atas setiap hari sedekah dah ustaz. Buat layang buruk. Layang buruk sini panggil pak tahu saya sebelah sana panggil layang buruklah. Nah hmm. Wahai anak Adam anfiq bersedekahlah. Berinfaklah. Unfiq alai Aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu. Kesemua ayat sedekah dalam Quran, kesemua cerita sedekah yang Nabi beritahu, itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Nabi kata demi Allah Duit orang yang bersedekah itu takkan berkurang. Takkan kurang. Zahir memang kurang. Dalam, dalam poket ada 15, kita keluarkan 10, memang tinggal 5. Tetapi yang Allah janji dunia sebelum akhirat aku nak ganti. Setiap sen, sen tu saya sebut contoh. Setiap sen yang disedekahkan dengan ikhlas Allah Ta'ala kata, aku akan mula ganti dengan sepuluh. Kalau seringgit, Allah akan ganti dengan sepuluh anggit. Paling rendah. Paling banyak, ikut iman masing-masing. Ada orang dia bagi seringgit, Allah balas sepuluh. Ada orang dia bagi seringgit, Allah balas lima puluh. Ikut iman, keyakinan dan keikhlasan orang tu. Maka bina dan didiklah iman itu. Tapi jangan mula banyak terus takut bagi-bagi tak tak ikhlas habis-habislah bagi tak sebab, ke, mula dari, dari, dari sedikit mula dari sedikit mula dengan seringgit sehari insyaAllah lama-lama dia yakin dia berani sampai dia melihat Allah yang membayar ruang itu tapi itu bukan tujuan sedekah ingat ni saya pesan hujan bersedekah adalah ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala tuan jangan bayang berapa Allah nak bagi harap-harap 300 dia bagi seringgit, dia kata Ya Allah, bagilah 300 kali ganda sebab Allah janji dalam Quran, sedekah ni daripada 10 sampai ke 700 kali ganda ada orang seringgit, Allah bayar 700 ringgit ke dia, dunia sebelum akhirat Antara ibadat yang, yang Allah balas di dunia sebelum akhirat Namanya ibadat sedekah Ni poin nombor apa saya tak ingat ni? Semua poin ni Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah sedekah Antara maksiat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah Menderhakai ibu dan ayah Hati-hati Rahsia, rahsia sunnatullah Hati-hati Ini semua rahsia Dari mana nak ambil rahsia ni? Majlis ilmu Antara ibadat yang Allah balas dunia dulu sebelum akhirat Dunia pun banyak Namanya sedekah Sebab itu Rasulullah kalau dia sedekah, dia sedekah semua Kalau pi rumah baginda Rasul Hanya ada air kosong saja.